Oke okay, teman-teman semuanya sebelum saya lanjut tutorial cara pembuatan detail konstruksi rumah dua lantai ini saya akan tunjukkan kepada Anda ya kelebihan yang Anda dapatkan apabila menggunakan teknik dari channel kreator salah satunya yaitu volume bagian rumah ini masing-masingnya sudah dikeruk. Dan salah satu sampel yang saya ambil adalah beam atau balap ini. Atau slope ini ya. Karena udah di-group. Maka saya akan mengecek volume dari beam ini. Oke. Okay, ternyata volumenya 0,16 ya. Dari volume ini. Saya copy. Langsung saya masukin ke aplikasi Excel teman-teman semuanya. Dan saya masukin ke di sini. Saya paste oke okay. ya setelah itu saya taruh nilai tinggi dari bimnya saya taruh 30 terus lebar dari bimnya saya taruh 20 saja maka dari volume dan tinggi dan lebar ini Anda tidak perlu memasukkan nilai panjang dari BIM tersebut maka panjangnya secara otomatis sudah diketahui karena menggunakan rumus ya bila volume tinggi sama lebar maka secara otomatis panjang dari BIMnya sudah diketahui dan biaya yang anda keluarkan untuk pembesian ya pembesian BIM itu yaitu senilai 128.000 ya dan anda bisa memasukkan update dari harga satuannya. Jadi apabila nilai panjangnya melewati 12 meter, maka dengan secara otomatis nilai ini menjadi dua kali lipat 24 cm. Ini panjang dari dimnya 2,67 2,67 meter. Dan total pembesiannya panjangnya sekitar ini teman-teman semuanya panjangnya 16,70 ya artinya kalau udah melewati 12 maka udah masuk nilai 24 meter besinya dan di sini biaya semen yang akan dikeluarkan itu yaitu 370000 dalam satu BIM itu teman-teman ya. dan untuk biaya pasirnya dalam satu tim itu itu senilai 80000 oke tinggal Anda menghitung aja jumlah dari volume ini maka biaya yang dikeluarkan udah udah terlihat teman-teman itu kelebihan yang pertama ya kelebihan yang kedua ya apabila Anda menggunakan teknik dari channel WJKtor Anda tidak perlu menggunakan plugin. Anda langsung bisa menerapkan teknik ini di dunia kerja maupun di lapangan tanpa menggunakan plugin. Seperti yang kita ketahui kalau banyak plugin itu makin berat komputer teman-teman. Oke. Okay. Dan setelahnya saya akan tunjukkan teknik cara mengekspor 3D ini menjadi dua dimensi atau cat ya seperti yang anda terlihat di layar kaca anda eh, di sini ada genteng ya genteng di sini putus-putus untuk menyambungkan genteng ini gampang teman-teman semuanya ya simak baik-baik ya ini saya select kontrol select lalu saya explode Oke okay lalu sambil tempat atas terus kamera parallel projection gitu. saya akan menyambungkan ya tentang ini tujuan untuk menyambungkan tentunya agar apabila diekspor ya menjadi dua dimensi autocad hasilnya lebih bagus saya explode, hanya bagian ini aja saya dong. enggak semua ya bagian kita butuhkan aja untuk diekspor ya ya nah setelah itu saya hilangkan layer dari roofnya ya. oke di sini udah tersambung teman-teman semuanya ya saya normalkan lagi perspektif oke lalu saya tunjukkan lagi lalu saya di sini saya pilih uh, section lalu saya tekan m lalu saya majukan ke arah tempat kita explore tadi ya seperti ini ya di sini ya ini kan sudah tersambung teman-teman semuanya oke okay. oke okay, setelah itu saya hide area belakang ini saya hide ya yeah. Kenapa sehat agar diekspor tidak menembus belakang? Oke, okay. ambil tempat depan. Oke, okay. kamera parallel. kan itu area carport, teman-teman. Carport tempat mobilnya juga kita buat konstruksinya, ya. Ya, kita buat kerendahan juga di sini, tanahnya lebih rendah, ya. Lalu, extrude turunin ke bawah, yang beberapa milimeter. untuk munculkan perintah rotasi anda tekan key teman-teman select terus tekan key ya kontrol select ya. ya komponen kolom dan komponen dinding itu dikontrol select ya kemudian diturunin ke bawah menggunakan perintah move M kemudian tahap selanjutnya kita edit ya komponen dindingnya Oke. klik tiga kali my group nah kebutuhan terus di atas loop itu kita buat dinding ya ketebalan dindingnya 150 mm ya saya menggunakan satuan mm lalu saya copy aja ya control move seluruhnya. Kita jadikan balok. Yes. Tutorial ini memberikan yang terbaik ya, suluhan yang terbaik buat Anda. Sedetail tapi bukan sembarangan detail, teman-teman. Tentunya dengan teknik mudah. Oke, kita extrude ya, area bawahnya oke, bagian sampingnya extrude, berapa mili, 50 mili ya, select garis bawahnya, lalu geser ke sebelah kanan sejarah 160mm lalu klik, klik 3 kali, lalu make group ya, oke, kita mirror group reduction ya, di disitu select keduanya kontrol select, lalu pilih author cell maka bersatu keduanya teman-teman. Nah, kita buat sampling di sini, terus okay. pasir urup, ya Ingat teman-teman, channel PWJ kreator memberikan sesuatu yang lebih buat an Anda ya, karena Anda aset berharga buat kami. Ya mudah-mudahan Bapak, Ibu atau Adik yang nonton channel ini bisa subscribe ya Dan sebagai tanda apresiasi Anda ke channel ini. Setelah itu kita edit ya komponen kolom di sini dengan kita extrude turunin ke bawah 6,5 meter ya kita select lalu control move, okay. yang persegi di bawah itu sebagai jalur volume teman-teman, oke, okay. 3,5 meter, okay, naik ke atas 200 meter okay, kita tutup, uh, kita um, perkecil lagi beberapa senti, select lalu volume, oke, lihat aja persegi itu sudah tidak kita butuhkan ya kemudian delete teman-teman area dalam ya tekan i untuk memunculkan perintah hapus oke okay. jadi area dalam itu udah boleh ada garis teman-teman agar kita bisa mengetahui volume dari pondasi telapaknya oke okay. kalau untuk keluar dari grup ya teman-teman tekan escape ya kalau masuk ke grup Double klik okay. di sini, kita buat kolom ya, dan disarankan pada area dalam komponen itu, kolomnya di micro, ya, agar bisa diketahui volume dari kolom tersebut. ya kita pasangkan layar pada dindingnya ya agar kita bisa mengetahui ya betapa indah detail konstruksinya agar kita bisa mengetahui partialnya ya untuk membuat lembar kerja oke kita cek detail konstruksinya teman-teman ya seperti teman-teman lihat begitu rumit namun cepat ya Anda tidak perlu ya menggunakan 1001 bit itu ya kenal semakin banyak tool ya di Sketchup itu maka modelingnya menjadi ringan nih semakin banyak tool ya ada di suatu software maka modelingnya akan menjadi berat ya bukan menjadi ringan ya dan disini saya hapus ya area carport itu karena tidak dua lantai dia Kita hapus saja lalu kita bagian terasnya dindingnya kita hapus ya jadi seketika udah jadi terasnya teman-teman begitu cepat kan oke okay. ya kita rendahkan ya Okay, kita lihat viewnya. Oke okay, kita turunin, select, kontrol select ya. Kita turunin sejajarkan dengan teres sebelumnya. Ya, hapus dinding itu. Oke okay, teman-teman semuanya, untuk teknik ya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 tentunya ya buku ini telah direkomendasikan oleh tim Google untuk anda pelajari di dunia pendidikan dan dunia kerja dan perduahan dengan telah diterbitkan buku ini membawa manfaat bagi kita semua oke teman-teman kita buat ketebalan ya di area carport ini bagian roof ya klik tiga kali Microchip ya, ingat untuk perintah select itu, tekan spasi pada keyboard. Oke, kita tadi dirotasi ya, tadi dirotasi menggunakan perintah key ya. ya oke, kita warna putih aja ya, seperti itu, teman-teman. Kemudian kita rapatin ya kita petin atapnya selek lalu pindahin Oke okay. kita majuin 500 mm ya sejajarkan klik tiga kali Oke okay, kita sejajarkan lagi di belakang klik tiga kali micro Oke okay. Di sini kita buat atap ya atap beton aja di area balkonnya atau terasnya oke okay. ya kita white model tadi ya kenapa kita white model agar area yang kita delete tidak ikut terhapus pada area yang tidak kita inginkan kemudian kita option 150 mm ya. oke okay, kita tutup kemudian kita delete garis tersebut Oke, seperti itu kita extrude 200 mm klik tiga kali Oh ya, ada garis yang keluar itu teman-teman Mic component ya Ya, mic group dan micunan kita control move Oke, kita cek area yang rusak itu ya, Lalu kita delete area yang rusak itu ya Kalau tidak kita delete, kita tidak bisa mengetahui volume dari atap itu teman-teman Untuk Uh, mengetahui rencana anggaran biaya, ya, okay. yeah. kita cek. Ya, yeah. ya. Yeah. Anda tidak perlu mengedit ya yeah, pada lokasi atap itu. Edit di luar aja, tapi menggunakan My Component agar memudahkan Anda dalam mengedit. Okay. Saya tutup permukaan konstruksinya. Untuk memudahkan kita dalam membuat atap, ya, kita turunin ya, sejajarkan dengan teras sebelumnya. <tuh> kita tutupi menggunakan perintah rectangle, teman-teman. Naik -teman. okay. grup dan naik komponen, lalu kita buat model buat model itu agar diketahui ya garis-garis yang melewati dinding agar rapi teman-teman. Oke delete cukup anda edit di luar aja ya maka area yang di atas konstruksi itu ikut berubah. kemudian kita option 600 mm oke okay. lalu delete ya yeah. lalu kita kita angkat aja teman-temannya kita extrude 600 mm ketebalan atapnya 150 mm itu terserah anda ya mau ukuran idealnya berapa ya ingat teman-teman teknik dari channel PWJ kreator ini sangat dianjurkan ya. ya kenapa sangat dianjurkan karena di dalam ilmu teknik itu dianjurkan ya sangat dianjurkan membuat uh, modeling rumah itu ber dengan strukturnya, teman-teman, dengan partialnya ya, karena dalam ilmu teknik itu detail itu sangat penting agar tidak ada kesalahan ya dalam pembuatannya, dalam planningnya ya. Nah, lalu kita buat ornamen di depan terasnya bergaya minimalis ya. ya kita ya namanya ya sekitar berapa meter lah milimeter lah oke okay. <tuh> <tuh> oke okay, klik tiga kali mikro Control Move, Control Pindah ya. Untuk Move itu tekan M pada keyboard. Oke. Okay. Ya seperti itu teman-teman. Ya kita buat ornamen agar menutupi konstruksinya. Karena memang di real ya di lapangan itu ada konstruksinya, maka di modelingnya juga kita wajib ada konstruksinya maka teknik ini udah memenuhi standar ya detail dalam ilmu teknik ya Anda sangat dianjurkan menggunakan teknik ini teman-teman bahkan bila Anda seorang dosen atau guru ya dianjurkan murid-murid bapak sama ibu menggunakan teknik ini ya Karena begitu cepat, begitu detail dan mudah. Oke, kita edit di luar aja, teman-teman. Maka area tempat konstruksinya juga ikut berubah, ya, agar rapi. Ya, kita cek, ya, rapikan. Oke, ya, tadi kita perintah rotasi, ya, untuk rotasi itu tekan kontrol, ya, agar tercopy skip body group lalu kita shell kita sambungkan Oke, tersambung ya jadi syarat motor shell itu muncul itu nda boleh ada garis teman-teman garis ya selain dari garis sudut ya punya tidak ada garis dan tidak ada yang bolong ya pada suatu objek Nah di sini kita buat uh, ruang beberapa mm. Uh, karena rencananya kita buat bergaya minimalis ya. Kita buat ornamen yang menutupi ruang tersebut, ruang ya, ruang jendela lah. Oke, okay, skip keluar dari grup lalu kita buat uh, kita extrude dulu. ya kita buat ornamen bergaya minimalis ya saya akan membuat ya tutorial yang lebih spektakuler lagi ya rencananya saya akan membuat detail konstruksi hotel ya 10 lantai ya dalam satu video menggunakan tentunya menggunakan teknik dari channel pewijaya kreator ya ada detail konstruksinya partialnya ya. Oke. Saya ingin tunjukkan kepada Anda ya bahwa teknik ini benar-benar mudah ya. Bila perlu ya tinggalkan aja teknik yang lama, teman-teman. Gunakan teknik aja. Kalau ada yang lebih buat apa yang kurang kan? Oke, kita tutup permukaannya. my group dan my komponen kita tidak perlu mengedit di lokasi konstruksinya agar memudahkan kita dalam mengedit ya control move nah. lebih luasa kita dalam mengedit oke okay. kita option setelah itu ya kita option lagi 200 mm kita buat ketebalan dari daknya, ya. Oke, okay. 200 mm ya. Terserah Anda aja, ya. 150 mm juga boleh, ya. Yeah. Okay. ya. Bergaya minimalis aja, daknya, teman-teman. Oke, okay. dijajarkan dengan daknya, oke, okay. seperti itu klik tiga kali micro. terus kita tutup permukaan uh, atapnya ini agar kita bisa follow me, ya uh, membentuk atap limas okay. uh, idealnya kemiringannya 35 derajat teman-teman untuk perintah kemiringan itu menggunakan uh, tool protaktor ya ya kalau kita kita measure tool tadi ya seperti itu kita tutup ya delete lalu kita select kemudian kita follow me teman-teman ya ya kita delete area dalamnya agar lebih rapi ya oke Ya, tiga puluh lima derajat. Ya, seperti itu kita select. Ya, apabila ada salah yang Anda select, misalnya pas waktu kontrol move, maka Anda tekan shift area yang salah. Tersalat gitu, teman-teman. Oke, klik tiga kali bulan, my grup. Ya, hasilnya ya, ya. oke relate explode dan tahap selanjutnya kita akan membuat detail genteng teman-teman. Tidak hanya dengan detail genteng yang kita buat tapi beserta rangka gentengnya, rangka atapnya ya. tutorial channel projectator memberikan suatu yang lebih ya saya ulangi memberikan suatu yang lebih buat anda bukan hanya lebih tapi ada mudahnya juga ya kontrol move ya terus my unit q atau my unique ya my unique ya my unique oke kita warnai transparan ya area permukaannya kita hide untuk delete area dalam itu, kemudian kita unhide, skip keluar dari grup ya, kita warnai ya sewarna berbeda dengan komponen sebelah, ya, ya kita ambil setengah ya dari komponen itu pada area sudutnya, ya, pokoknya anda ikuti aja ya tutorial ini control move oke okay. ketik x 8 enter 9 enter ya control move oke okay. ya select keduanya control select lalu ketik x 9 enter oke okay. select semuanya control move ketik x 13 enter oke okay itu ambil tanpa tampak atas untuk memudahkan kita dalam mendelet ya Oke okay. ya kontrol move rotasi okay. kita buat garis untuk ya kita penyakit menggunakan penata skala agar pas ya uh, tidak ada agar ruang kosong pada area sudut itu enggak terlalu lebar Dan anda juga bisa ya memasukkan ukuran asli ya dari genteng yang anda pasangkan dari panjangnya aja ya ambil ukuran asli dari panjangnya aja nah, kemudian terserah setelah itu eh, hapus permukaan yang transparan itu ya sudah tidak kita perlukan ya setelahnya kita buat eh, knock di sini atau bubungan ya. Ya, kita buat hubungannya sederhana aja ya sederhana aja oke. ingat ya garisnya di control select teman teman kemudian di follow me ya oke kita garis di situ ya, circle 110 mm control select lalu follow me Oke, okay. next ya seperti itu ya. Terus kita buat yang di sebelahnya ya. Ya circle 110 mm. Ya, apabila ada kesalahan saat anda menyeleksi garisnya terkena uh, ya, ring-ringnya rank maka anda tekan shift seperti yang saya katakan tadi kita copy ya circle yang bulatnya lalu kita rotasi tekan key ya 90 derajat okay. kita letakkan pada area atas ini okay. ya. ya seperti itu teman-teman next row, ya klik select dari kiri atas ke kanan bawah terus klik kanan pilih soften Oke, okay. skip color dari grup ya. Kita unhide ya, unhide last. Lalu kita copy ya, ada dua warna itu kan. Kita kontrol C, skip keluar dari grup, lalu kontrol V. Saatnya kita mengedit, teman-teman. Ya, Anda cukup uh, satu aja edit ya komponen ini. Maka, ya, komponen yang lain juga ikut berubah, teman-teman cukup efisien ya. Tidak memakan waktu ya. Anda tidak perlu menggunakan plugin, teman-teman. Ya. Karena plugin itu tidak menghargai yang namanya proses pembuatannya. Ya. ibaratnya eh, membaca mencongak ya, mencongak ya. Belajar mencongak. Anda tidak yang tahu satu tempat satu hanya dua, tapi nggak tahu uh, dua itu gimana proses cara mendapatkan dua itu. Jadi kita buat track di sini. Ya. Oke, kita warnai, lalu highlight garisnya untuk kebut terus klik kanan ya pilih soften garis yang mengganggu itu apabila ntar kita exclude maka udah tersambung ya garis hitamnya enggak ada oke. klik kanan garis hitam itu ya pilih soften oke udah selesai ya lalu kita munculkan lagi yang tadi kita hide ya oke okay, ya seperti itu uh, kita buat uh, art list ini di area samping aja ya kemarin kita buat di tengah ya kita buat di samping aja kalau dibuat di tengah itu kalau kita ekspor ke AutoCAD itu ada muncul garis teman-teman Oke okay, kita sisakan aja ya area volumenya sama area yang tempat kita volumenya Oke okay, selesai ya Lalu permukaan atasnya kita double klik, kontrol select ya, ya lalu micro. Kemudian terus itu klik tiga kali, area bawahnya terus delete ya, explode lagi. Ya kita warnai, terserah Anda aja ya, warna apa yang Anda suka ya. Kita buatkan layar di sini roof, oke. Okay. Select ya, kontrol C ya, di okay, kontrol select lalu control V area komponen sebelahnya, delete uh, persegi ping itu klik dua kali, ya. select lalu move tekan M, oke, okay. skip ya, pula dari grup, oke, okay. kita lihat hasilnya teman-teman, ya lumayan rapi kan ya channel ini memberikan sesuatu yang lebih karena anda sebagai penonton adalah aset kami ya. sahabat kami saudara kami dan anda begitu istimewa buat kami teman-teman dengan senang hati memohon kiranya mengapresiasi ya channel ini untuk share kepada teman-teman Anda dan memperkenalkan ya bila perlu uh, teman yang belum mengetahui teknik ini teman-teman Anda bandingkan aja ya enggak apa-apa Anda bandingkan aja dengan uh, tutorial lain ya Ya delete ya kontrol delete ya kalau Anda tidak menekan kontrol maka Keragintengnya akan menjadi rusak, teman-teman. Oke, okay. select, white model, oke, okay. terus dari kiri atas ke kanan bawah, terus make group, delete, oke, okay. control, delete ya. Mudahan cara ini bisa diterapkan ya di seluruh sekolah-sekolah di Indonesia bila perlu ya. Bila perlu dunia, teman-teman. Anda tidak perlu ya memelihara ya maaf teknik yang lama itu ya karena ya ya seperti itu-itu aja dari dulu tuh ya, yang, yang anda dapatkan hanya ya capek ya tapi tidak mendetail juga itu loh. oke ya kita angkat ya berapa milimeter agar menutupi beam ya di sini saya buat kolam teman-teman ya kolam ya tapi terserah teman-teman juga ya kalau mau buat kolam ya buat apa ke taman ke enggak ada masalah teman Oke kita buat kedalaman di sini ya yeah, seperti itu kita buat batas dari uh, keramiknya teman-teman ya okay. yeah, kontrol move ya yeah. lu kita warna ya yeah. oh ya yeah, teman-teman kenapa teknik ini saya, saya sangat anjurkan ya yeah? karena uh, teknik ini tidak membuka laptop spek tinggi teman-teman ya yeah. Anda bisa menggunakan notebook bahkan MacBook merek Aksio ya. Saya pernah melihat ya anak PKL itu menginstal SketchUp ya menggunakan notebook ternyata bisa ya. ya tapi nggak tahu ya kalau Revit ya bisa apa enggak ya. Tapi SketchUp itu bersahabat dengan kantong kosong ya, kantong yang tipis lainnya ya. Kreatif tapi mendetil itu. Ya, make group dan micropone. Ya. Lalu kita buatkan nano di sini lantai ya, lantai dua. Klik, terus klik pilih wet model ya. Lalu kontrol move. Ya, oke kita cukup edit di luar aja teman-teman. Anda tidak perlu mengedit di area dalam ya konstruksi itu karena bisa menghalangi dengan pemandangan teman-teman itu ya oke double klik make group ya oke double klik make group kita buat garis ulang ya pada permukaan yang kosong itu klik double klik make group ya setelah itu select semua terus tekan shift tahan ya kemudian klik ya permukaan lantainya delete ya nah, seperti itu ya skip kalau di group kita lihat kita buat garis di sini agar kita ketahui yaitu posisi dari lantainya kurang naik teman-teman kita angkat ya sejajarkan dengan bimnya. Oke okay, double klik. Ya, yeah. select semua. Ya, yeah. control move ya. Yeah. Oke. Okay. ya kita buat garis bantu di sini dari garis itu kita cut ya kita cut ctrl-x lalu kita ctrl-v agar kita tahu panjang dari lantainya oke turunin atau sejajarkan ya nah, stop oke seperti itu delete jadi jaraknya udah pasnya teman tinggal kita buat ketebalan di sini ya terserah anda ya 200 mm juga boleh 150 mm juga boleh Oke ya. keren kan teman-teman kita akan cek sama-sama ya hasil dari pembuatan lantai ini ya Anda bisa mengetahui teman-teman itu volume dari lantai-lantai itu ya ya Klik kanan, ya. Area yang di grup itu, maka volume konkret yang Anda butuhkan itu udah diketahui, ya. Oke, okay. kita section, okay, kita majukan, ya. Oke, okay. ya, teman-teman, udah pas, kan? Sudah cocok, kan? tutorial ini juga sekalian saya akan membuat denahnya itu berbeda ya antara lantai 1 semaduk 2 teman-teman oke kita cek detail tangga ya kayak gimana hotel tangga di internet itu standar tangga kita gimana ya itu ukurannya teman-teman ya, ya, ya kita akan buat tangga di sini oke kalau di Revit itu tangganya instan ya ini papa ini latihan agar anda bisa membuat modeling yang tidak ada di di Revit lah misalnya ada tangga model tertentu anggap dia untuk latihan ya Oke okay. di sini saya buat anak tangga ya My Group dan My Komponen oke okay. Extrude ya skip keluar dari grup kontrol Move kita X9 enter, Oke, seperti itu. Oke, kita copy, kontrol select, kontrol move, ya kita rotasi ya, 120 derajat. Oke, kita ya, letakkan di situ. Kalau nah, kita buat rectangle ya, tekan R yang munculkan pintar rectangle is satu meter lebih aja ya untuk ba area bordesnya ya ya okay. ya seperti itu lalu sejajarkan dengan ketebalan anak tangganya oke okay itu teman-teman. Ya, kita edit salah satu komponen ini, kita klik garis atasnya lalu kita move. Ya. Oke. Lalu select. Oh ya, kita buat anu dulu ya, handrail dari tangganya ya. select ya yeah. oke okay. klik tiga kali oke okay. oke okay. seperti itu my group control move kita mirror ya group red ya yeah, kita taruh di sebelahnya area tangga atas ya Oke. Okay. Kita auto cell ya, kita sambungkan ya. Klik kanan, control select terus autosell. Ya, seperti itu. Ya. Control select. Ingat teman-teman, syarat muncul autosell itu tidak boleh ada garis di luar sudut itu ya. Tidak boleh ada garis lain selain dari garis sudutnya ya. Oke okay, tutup, skip ya, in ya ini juga kita rapikan ya, kita buat garis, terus kita extrude ya, oke okay, teman-teman, oke okay. Kita, komponen ya, kita tidak perlu mengedit ya area dalam rumah tersebut. Kita edit area luarnya aja, maka area dalam konstruksinya juga ikut berubah ya Kita edit membentuk pintu di sini, teman-teman. Pintunya bergaya minimalis. Oke, nah, aja ya. Kita menggunakan perintah. Tak misur ya, tekan T pada keyboard ya. Oke, seperti itu buat garis untuk perintah garis. Tekan L pada keyboard seperti itu ya. Kita buat garis disitu ya. Kita buat ornamen di sini ya, bergaya minimalis tentunya ya agar sinkron dari desain sebelumnya. Di sini saya membuat kusen ya dengan teknik follow me ya. Kenapa teknik follow me mendetil ya teman-teman? Ada ada potongan section dari daun pintunya ya kita buat Di sini, oke macro, delete lalu kontrol select ya garisnya, ya lo volume ya, oke itu Klik tiga kali, my group. Oke, okay. setelah itu, explode. Ya, yeah. follow me, salah sudah jadi. Oke, okay. klik tiga kali, my group. Oke, okay. explode. Oke, okay. select, terus my group. Ya, yeah. taruh transparan ya ya Control Extrude disitu ya ya seperti itu ini adalah video yang main video yang pertama yang saya jelaskan mungkin ya dari awal sampai akhir ya Insyaallah dan channel ini tetap ya continue selanjutnya membuat model modeling konstruksi seperti ini agar diharapkan ya seluruh mahasiswa Indonesia atau siswa Indonesia menggunakan teknik ini ya terbiasa menggunakan teknik ini karena ya karena ingin membantu ya menolong kita membuat modeling itu lebih detail lagi itu saya akan buktikan ya buat teknik ini bahkan bangunan sepuluh lantai saya akan bisa buat itu dalam satu video saya promosikan teknik ini nggak bisa diterapkan ya di sekolah-sekolah Oke seperti itu teman-teman Kita buat ornamen miring aja ya Ya Sampai pintu-pintunya dibuat pada tutorial ini teman-teman Oke Kita lubangin aja ya Ctrl move select atau Ctrl move Oh ya kita masukin aja dulu ya menunjukkan 10 meter bukan 10 meter 10 mm maksudnya Oke okay. kontrol move ya select kontrol move tumpukan seperti itu oke okay. buat kita lanjut ornamen ini ya kontrol move Select, control move ya seperti itu kita copy kita control move area sebelah kanan oke okay. buat kaca di sini. Oke. Okay. My group. Kita buat ketebalan di sini. Oke, okay. seperti itu teman-teman. Lihat itu, area dalamnya ikut berubah kan? Anda tidak perlu mengedit di area dalam teman-teman agar bisa menghalangi dari objek lain sehingga pembuatan modeling Anda buat itu sulit. Nah, begitu juga pintu area balkon ya. Edit seperti tadi ya. Ya. Sama prinsipnya seperti tadi dalam pembuatan pintu awalnya teman-teman. Mungkin desainnya aja yang berbeda ya. kita simak-simak aja ya baik-baik tutorialnya ini dalam buan pintu ya tentunya desainnya itu agak berbeda ya dengan pintu sebelumnya <tentuh> kita tidak perlu buat ornamen oke kita volume aja teman-teman oke, oke. Kali micro ya, ini daun pintunya. Ada dua teman-teman, explode ya. Oke okay. ya, lalu micro. Nah, kita ulangi ya volumenya baca lah ini. ini warni transparan aja juga bagus ya kontrol extrude ya. oke kita warnai Saya select ya. Berita saya select menggunakan spasi pada keyboard. Oke. Okay. Kita select. Ya. Oke. Okay. Di sini saya tidak membuat anunya ya. Gagang pintunya ya. Anda bisa membuat gagang pintunya pada tutorial video tutorial setelah saya buat pintu ini ya, bergaya minimalis agar sinkron dengan daun pintunya teman-teman. Di sini kita buat kusen ya, kusen kita buat ya seperti tadi ya kaca tapi tidak ada ornamennya di sini. Okay, seperti itu skip Oke okay, kita kontrol select ya. Kita akan memasangkan pintu pada area dalam konstruksi itu. Tapi tentunya dengan teknik tadi ya mengedit di luar ya. Kita akan memasangkan pintu pada dinding. Oke okay, kita buat denahnya berbeda dulu ya berbeda antara lantai satu dan lantai dua sebelum kita buat pintu ya ya seperti itu ya kita buat uh, denahnya berbeda ya agar uh, tidak ada netizen tidak bertanya-tanya lagi gimana cara membuat denahnya berbeda ya simak aja video ini teman-teman Oke sudah kita make komponen dindingnya ya kita kontrol move ya Kemudian kita edit ya di luar aja pintunya teman-teman agar lebih leluasa ya 100, 1800 kali 900 mm ya terus randa aja sih ukurannya kayak gimana oke okay, di sini pintunya saya pasangkan ganggang gagang pintunya teman-teman ya, ambil sampel contoh pembuatan gagang pada tutorial pintu ini aja ya Oke. Okay. ya kita buat daun pintu di sini section dari daun pintunya bila anda mahasiswa uh, ada baiknya bila anda perkenalkan teknik ini kepada guru anda ya. bilang aja pada guru anda tanya aja pendapat uh, guru anda ya, tentang teknik ini kenapa enggak kayak gini aja pak kenapa enggak kayak gini aja bu ya um, um, mungkin anda sebagai mahasiswa uh, agar tahu tanggapannya kayak gimana aja itu, apa positif, apa negatif, ya terserah ya. Tapi dari saya sih sangat menganjurkan ya karena realit realistis lebih yang didapatkan itu. kecap ini termasuk ilmu pasti ya ada hitungan-hitungannya ya jadi ilmu pasti itu tidak bisa dibohongi itu baik teknik mudahnya dan segalanya lah belet tiga kali. Oh ya, yeah. kita anu ya. Kita mirror. Ya okay, skip Golden grup Ya, yeah, yang ini juga ikut berubah, teman-teman ya. -teman. Oke, okay. selesai, teman-teman. Nah di sini kita buat uh, tempat loncat ya ke kolam renang lah. Misalnya ini ceritanya punya rumah atlet renang lah. Atlet lompat indah yang punya rumah ini, kita buat uh, tempat loncat ya ke kolam renang ya. Tapi kolam renangnya sih kurang dalam sih. Tapi ntar diedit aja ntar lebih dalam lagi teman-teman. Terserah anda ya. Kalau memang nggak mau buat tempat loncat itu, ya buat apa ke? Ya, kontrol move bagi tujuh ya. ya. Oke, okay, kontrol select lalu kontrol move. Oke, okay. letakkan pada area sebelah kanannya teman-teman. Oke, okay. ini juga kontrol move. Tegik. Oke, okay. kita dorong ya, extrude ke area belakang. Set, set, double klik, double klik, oke, okay. cepat double klik, double klik, okay. dan kita buat pintu di sini, oke, okay. extra aja, oke, okay, seperti itu, oke, okay, kita delete, kita buat menu di sini ornamen juga ya kacanya bergaya minimalis ya oke seperti itu ini frame dari kacanya itu dibuat dari dalam bukan dari luar teman-teman agar bergaya minimalisnya itu lebih terkesan ya jadi frame dari kacanya itu dipasang di area dalam jadi kalau dia lihat dari area luar itu enggak terlihat. Lebih artistik lah. Oke, seperti itu aja ya teman-teman, polos ya. Ya. Kita lubangi seperti yang di sebelah kiri ya. Nah, seperti itu. Oke. Ya. mesur eh okay, dorong ya. Yeah. channel juga channel ini juga ya rencananya akan membuat ya, tutorial autoCAD juga ya udah selalu sekecap ya salah satu tutorial yang akan dibuat itu Xref teman-teman Oke okay. nah jadi kita membuat lembar kerja dari 3D terus kita menggunakan print, uh, fasilitas Xref pada AutoCAD ya Oke, okay. ini kontrol Move garisnya, tik ik dua, enter oke. Okay. Ketik, ketik garis miring enter, maksudnya bukan ik ya. Ya, kontrol move, tik garis miring dua, oke. Okay. Saya tidak menggunakan volume ya dalam teknik pembuatan jadilah ini ya. Oke, seperti itu warnai aja ya. Oke, seperti itu itu warnai ornamennya itu ya, ya coklat aja ya, agak berbeda dengan ornamen area tengah. Oke, ya secara umum udah jadi teman-teman. Ya, ini hasilnya teman-teman. Cukup mewah, kan? Apabila Anda punya modal, ya buat aja desain rumah ini, teman-teman. Ya, semoga bermanfaat dan Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Salam kreativitas.